Tuhan membangkitkan hakim-hakim bagi orang Israel Hakim-hakim 2 ayat 7, ayat 10-11, ayat 14-16, ayat 18-19 Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua Dan yang telah melihat segena perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel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 maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka Dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu